Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, balik lagi di channel Angga Ariska Oke okay, brother, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ESX Money Was, yaitu untuk mencuci uang merah Yang kita hasilkan dari perampokan bank besar, perampokan toko, penjualan jewel dan juga dari penjualan-penjualan narkoba nantinya ya kan. Nah, untuk fitur cuci uang ini bekerja sama dengan script ESX teleport. Jadi, kita ketika ingin memasang script ini, kita harus memiliki script ESX teleport. Kenapa dia bekerja sama? Nah, untuk penjelasannya, tonton terus videonya sampai selesai karena gue akan menjelaskan di mana letak fungsi si ESX teleport ini nantinya. Oke, okay, brother. Dan tanpa banyak basa basi lagi, kita langsung saja ke inti pembahasannya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang sedang menonton video ini dan belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan updatean update terbaru dari channel Angga Ariska. Dan jika menurut kamu video ini bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian, jangan lupa untuk klik like dan juga share. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Insya Allah, gue pasti akan menjawabnya. Dan jika kalian memiliki saran, gue harus membuat video apa ke depannya. Ya Silahkan juga kalian ketik di kolom komentar. Oke, brother. Jadi langsung saja kita ke inti pembahasannya. Nah, jadi di sini gue udah memiliki winrar dari script untuk cuci uang ya. Oke, kita langsung open saja. Dan bagi kalian yang ingin mendownload, WinRAR cuci uang ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Di dalam WinRAR itu, gue sudah memasukkan dua folder, yaitu ISX Teleport dan juga ERP Moneywise. Dan ini kita harus memasukkan dia ke dalam folder server kita ya. Jadi, kita open folder server kita terlebih dahulu, yaitu data file, kemudian tutorial, server data, dan resource. Kemudian, kita masukkan saja dia ke dalam ISX ya. Gua lelah harus membikin folder tiap hari. Nanti takutnya terlalu banyak folder depan ya. Oke, langsung kita drag ke dalam folder ISX. Nah, oke, jika sudah kita open untuk ERP MoneyWash. Di dalam ERP MoneyWash itu terdapat ISX Black Money SQL ya. Jadi ada file SQL yang harus kita import ke dalam Heidi SQL. Oke, kita akan membuka hd.sql. Tapi terlebih dahulu kita mengaktifkan sum ya. Kemudian start. Start. Oke kita close saja. Dan untuk cuci uang ini kita close ya winrar nya. Jika sudah kita balik ke dalam folder sek tadi, nah ini kita harus drag ke dalam HD SQL, maka kita buka hd.sql. SQL, kemudian open, kita masuk ke bagian item ini, kita hapus, jadi dia berubah jadi query ya. Dan kita drag saja si ESX Black Money SQL ini ke dalam query tadi. Dan di sini dia akan menambahkan satu item ke dalam table items ya. Yaitu MoneyWash ID atau labelnya MoneyWash Ticket. Fungsinya ini untuk ketika kita ingin mencuci uang. Jadi ketika kita masuk ke dalam markernya, kita pencet E ya kan nah kalau kita tidak memiliki Moniwas ID ini maka kita tidak akan bisa untuk mencuci uang kita jadi kita harus memiliki si Moniwas ID ini terlebih dahulu ini bisa kita beli di black market atau bagi kalian yang belum memiliki black market kalian bisa menambahkan Moniwas ID ini di dalam toko kalian ya tapi ya cara logikanya ini kan untuk pekerjaan ilegal gitu jadi ya kalau bisa dimasukkan ke dalam black market oke okay, brother nah jika kalian sudah memasukkan ini kalian tekan execute SQL saja oke okay, jika sudah kita refresh untuk IS extended nya oke okay, kemudian kita cek di dalam table items oke okay, data money was id oke okay, sudah masuk ke dalam table items ya. jika sudah ini kita close saja dan kita coba buka client main luar. Oke, di sini ada local place ya. Nah, local place ini lokasi untuk kita mencuci uang dan untuk yang ERP Moniwas ini gua sudah mengedit, dia masuk ke dalam suatu ruangan ya. Jadi di dalam ruangan itu kita baru bisa mencuci uang dan untuk masuk ke dalam ruangan ini kita membutuhkan script ESX teleport yang barusan saja kita ekstrak bersama dengan ERP MoneyWash ya. Oke, kita klik yang config luarnya. Nah, config teleporters. Ada money was, ya Job non. Nah, untuk job ini kalian bisa isi dengan job biker misalkan, atau mafia, atau kartel gitu, nah. Yang intinya, jobnya ini jika kalian menerapkan untuk sistem bedset, jadi misalkan contohnya bedset mafia memegang masalah pencucian uang saja gitu. Jadi ya, kalian buat yang job ini menjadi mafia, jadi yang hanya bisa mengakses marker untuk masuk ke dalam ruangan moniwas hanya seorang mafia. Atau yang bekerja di mafia ya, bisa jadi anggota mafia atau bos mafia gitu. Ini untuk masuknya dan ini untuk keluarnya. Untuk lanjutannya, kita akan membahas ketika kita sudah di dalam server. Oke, okay? ini kita close okay? untuk config bagian USX yes, teleportnya. Kita balik ke dalam ERP Moniwas klien main luarnya. Nah, Oke, okay? jadi intinya, jika kalian ingin mengubah lokasi pencucian uangnya, ya, kalian ubah di bagian local place saja di Client main luarnya. Oke, okay, sekarang kita ini balik ke dalam ERP Moniwas. Kita coba buka yang server ya. Kemudian main luar. Nah di bagian server ini kita men-setting berapa sih uang yang akan kita cuci per sekali cuci gitu. Nah di sini kita bisa melihat. X player remove akun money black money, 10 ribu. Kemudian yang bawahnya ini X player add money 10.000 ribu. Pekerjaannya seperti ini. Kita ingin mencuci uang. Masuk ke marker yang E ya kan. Nah, di E itu, sekali kita menekan E, maka sepuluh 10000 uang merah kita terpotong dan menambahkan sepuluh 10000 ke dalam uang hijau kita, itu. Jika kalian ingin men-setting menjadi seratus 100000 misalkan gitu. Kemudian untuk add money kalian ingin mendapatkan, ya katakanlah, dalam pencucian seratus 100000 kita dipotong pajak 10%, maka ya kita masuknya itu puluh 90000 gitu. Atau kalian membuat satu banding satu maka ya kalian isikan untuk yang add money ini 100.000 juga, gitu. Oke, okay jika sudah kalian edit seperti ini, kalian save. Nah, kemudian ini kita close saja. Sekarang tinggal kita masukkan dia ke dalam server CFG. Oke, okay, server CFG. Kita letakkan saja dia di bawah si prinsipal bank robbery ya. Start. ISX. Teleport. Atau kalian bisa cek lagi untuk nama foldernya supaya tidak salah ya. ISX. Kemudian ISX teleport. Kalian copy saja nama foldernya. Kemudian Enter Start ERP Moniwas. Oke kita cek juga untuk ERP nya Kita copy. Nah di sini gue hampir salah ya. Di sini memakai strip dan dan di server TFG gue memakai underscore. Nah jadi gue copy saja untuk si ERP Moniwas nama foldernya. Kemudian di sini nah kemudian kita save saja untuk server cfg nya jika sudah kita close dan kita harus membuka si isx society untuk mematikan fitur moniwas di setiap bedset atau yang kalian default dari bedset bedset itu polisi maupun ims kemungkinan nggak ada ya tapi mekanik ada nah kita harus mematikan menu moniwas di dalam setiap menu boss action itu kita matikannya di bagian ESX society ya brother ya kita masuk di client, kemudian main luar kita scroll ke bawah sampai ketemu bagian ESX trigger callback atau function boss menu, nah kemudian di bawahnya di sini ada local default option, ada withdraw true, deposit true withdraw dan true ini untuk memasukkan dan mengambil Uang yang ada di berangkas kantor, ini kita ubah yang was was ini untuk bagian mencuci uang tiap bos bed ya, jadi kita ubah menjadi false saja. Oke, kemudian untuk employers dan juga grip biarin aja jika sudah ini langsung kita save dan oke okay, sudah untuk setiap boss action tidak memiliki lagi menu untuk mencuci uang karena sudah kita matikan ya. Kini kita close dan sekarang kita akan langsung mencoba ke dalam server kita. oke ini gua ganti dulu server CFG-nya karena semalam gua mengarsipkan file tutorial ini untuk kalian dan server CFG-nya sudah gua edit ya. Jadi ini gua hapus dan gua replace yang udah gua simpan. tutorial server data Oke, jadi gua harus memasukkan lagi kembali untuk si ERP Moniwas dan juga yesx teleport nya Oke. start yesx teleport kemudian start ERP strip money Watch. Oke jika sudah seperti ini Plus saja untuk server CFD-nya dan kita langsung saja memulai starter.bat-nya. Berhubung juga cache gue sudah gue hapus ya, oke langsung saja starter.bat. Oke, okay, server kita sudah aktif dan kita minimize, ini kita close dan kita open 5M kita ya. Oke, langsung saja connect localhost dan enter. Oke okay, sip, tidak ada kendala ketika pasangan script download content untuk script scriptnya itu mulus ya, tidak ada error dan kita langsung menuju ke dalam server Oke okay, brother, kita sudah berada di dalam server dan kita masih pengangguran ya jadi kita ubah dulu job kita ke seorang bos ya, bisa bos polisi ataupun bos bed set bos mekanik pokoknya bos yang memiliki fitur moniwas di dalam kantornya ya kita coba menjadi si polisi saja set job satu polis empat oke kita sudah jadi komandan dan kita coba ke dalam kantor polisi ya apakah si bos ini masih bisa mengakses fitur moniwas di dalam kantornya Oke kita sudah di kantor polisi dan langsung masuk ke ruangan komandan ya untuk mengecek menu si komandan. Oke kita buka dulu pintunya dan di sini kita coba tekan E. Nah di sini sekarang sudah tidak ada lagi fitur untuk moniwas di menu boss action. Ini untuk polisi ya dan sekarang kita coba ke Salah satu bed set, ya. Kita coba yang bed set di atas sini, di, di, di sini, ya. Oke, kita coba di sini, Bos. Set job, satu mafia. 4. sorry mafia tiga, nah, oke okay. untuk si mafia kita cek juga apakah dia masih ada fitur untuk cuci uang di boss menu ya nah, oke okay. tidak ada juga ya oke okay. berarti untuk mematikan si fitur money wash di boss action ini sudah fix tinggal kalian edit di society yang gua buka tadi ya Oke, okay, sekarang kita coba ke bagian pencucian uang merah. Nah, di sini ya. Okay, kita open kemari. Oke, okay, brother. Jadi kita tidak bisa TP ke bagian situ. Kita coba naik kendaraan saja ya, car. Okay brother, mobilnya tidak stabil ya, agak terombang-ambing. Oke, okay, kita sudah berada di depan pintu. Untuk masuk ke dalam ruangan pencucian uang merah. Dan jika kalian ingin memindahkan lokasi masuk ini. Kalian ganti di bagian folder ESX Teleport. Oke kita coba buka lagi si ESX Teleportnya nya ya. Tutorial, server data, resource, ESX Teleport. Kemudian config luar. Oke, untuk menyamakan titik koordinatnya, gua aktifkan dulu untuk titik koordinat. Oke. Nah, untuk bagian marker ini ya, in moniwas itu ada di sini. Dan sekarang untuk jobnya itu masih none, yang berarti semua orang bisa mengakses pintu ini gitu. Dan jika kita mengubah dia menjadi seorang mafia, katakanlah, kita coba ya, jadi mafia di sini dan save. Oke, kita coba ensure untuk yesek teleportnya, ensure yesek. Teleport. Nah, berhubung kita job kita sekarang itu mafia, maka menu ini masih muncul ya. Oke kita coba ganti menjadi set job satu kartel tiga. Nah, maka otomatis Markernya itu hilang. Tidak bisa kelihatan di orang lain. Hanya kelihatan di Job Mafia saja. Oke, kita balik lagi ke Job Mafia. Dan kita coba masuk ke dalam. Nah, bagian exit money ini ada di sini ya. Dan kalau memang kalian menggunakan interior seperti ini, ya kalian tidak harus mengubah lagi. Lokasi exitnya, jadi ya kalian ubah saja lokasi masuknya, jika kalian memindahkan lokasi ini. oke okay? Dan di sini juga ada marker, tekan E untuk mencuci uang kotor. Kita coba tekan E. Oke, okay, muncul notice merah ya di atas. Anda tidak memiliki money wash ticket. Jadi kita harus membeli money tiket kita terlebih dahulu ya. Mumpung gua tadi nggak menambahkan di toko, jadi gua sponsor saja. Money was ID. Oke okay, plus satu money tiket. Nah jadi di sini uang merah gua itu ada 253. 543 dolar. di gue coba tekan E. Nah, dia kepotong 100 ribu dan nambah di uang hijau kita 100 ribu. Gue tekan sekali lagi. Kurang lagi. Dan jika kita sudah di bawah 100 ribu, maka kita tidak akan bisa mencuci uang lagi. ya Kita coba sekali lagi tekan E. Maka uang merah kita akan menjadi minus dan seharusnya kita tidak bisa mencuci lagi ya karena uang merah kita sudah tidak mencukupi jika kita masih terus mencuci ya uang kita akan minus, minus minus minus terus dan kalian melakukan perampokan lagi dan kalian ada minus di uang merah maka ketika kalian mendapatkan uang merah itu otomatis akan terpotong seperti itu oke okay, brother dan untuk kalian jika ingin memindahkan lokasi ini kalian masuk di bagian IRP MoneyWash Client Lua, di situ di local place-nya kalian silahkan pindahkan, dan ingin memindahkannya itu ke lokasi bagian mana. Oke. Okay. So, untuk pembahasan tentang cara mencuci uang di GTA 5 Roleplay dan mematikan fitur MoneyWash di dalam setiap boss action, sudah selesai ya sampai di sini saja pembahasannya semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat semua dan kalian bisa memasang scriptnya tanpa ada error jika memang ada error kalian silakan ketik di kolom komentar atau kalian bisa DM discord gua Insyaallah gua bisa membantu jika gua tidak sibuk dan jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik Like dan juga sharenya Dan buat yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan update updatean terbaru dari channel Angga Ariska Dengan subscribe Berarti kalian sudah mendukung channel Angga Ariska Jika kalian menyukai video-video dari Angga Ariska Ya pastinya kalian support terus dong Channel Angga Ariska dengan subscribe Dan oke okay, brother Akhir kata gue Angga Ariska mengucapkan Terima kasih buat semua rekan-rekan yang masih setia stay tune di channel Angga Ariska. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.